halo adik-adik Jumpa lagi di Selamat Pagi Teruna Bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian baik-baik saja Pagi ini kakak mau temenin adik-adik untuk bersatu Dan membaca firman Tuhan Bacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Yohanes 3 Ayat 1 sampai dengan 3 Sebelumnya yuk kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Engkau membangunkan kami, Engkau berikan kesehatan, kekuatan, dan semua hal yang kami bisa nikmati di pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau teduh. Kami mohon Tuhan, berikan kami hikmat agar mengerti dan paham akan firman yang kami baca. Berikan kami kekuatan-Mu Tuhan, agar kami bisa berlakukan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan kami siap untuk mendengarkannya, Amin. Bacaan kita dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 3 yang berbunyi demikian. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu Dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Judul renungan kita yaitu diri kita yang sebenarnya. Dalam album foto lama milik orang tua saya, terdapat foto seorang bocah laki-laki. Wajahnya bulat dengan kulit berbintik-bintik dan rambut pirang lurus. Ia menyukai film kartun, tidak suka alpukat dan hanya punya satu buah kaset album klasik dari grup ABBA. Album yang sama juga membuat foto seorang remaja, wajahnya lonjong, tidak bulat, rambutnya berombak, tidak lurus. Ia memiliki wajah bersih tanpa bintik-bintik, suka sekali alpukat lebih memilih menonton film bioskop ketimbang kartun. Dan kalau ditanya, tidak akan mengaku pernah punya kaset Abah Bocah dan remaja lelaki itu tidak mirip. Menurut ilmu pengetahuan, keduanya mempunyai kulit, gigi, darah, dan tulang yang berbeda. Padahal, kedua-duanya adalah saya sendiri. Paradoks ini telah membingungkan para filsuf di sepanjang zaman. Karena dalam hidup ini kita terus berubah. Manakah diri kita yang sebenarnya? Jawabannya diberikan oleh kitab suci. Sejak Allah menenun kita dalam kandungan ibu kita yang ada di dalam Mazmur 139 ayat 13 dan 14, kita bertumbuh sesuai dengan rancangan unik yang kita miliki. Meskipun kita tidak bisa membayangkan seperti apakah dan kita kelak. Kita tahu, bahwa jika kita adalah anak-anak Allah, pada akhirnya kita akan menjadi sama seperti Yesus Kristus. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 2, tubuh kita mengenakan sifatnya, kepribadian kita sendiri sama dengan karakternya, dan kita akan memancarkan kemuliaannya tanpa noda dosa sama sekali. Sampai hari kedatangan Yesus kembali, kita terus dibentuk menjadi diri kita yang akan datang. Lewat karyanya, sedikit demi sedikit, kita akan mencerminkan kemuliaannya dengan semakin nyata. Yaitu ada di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Saat ini, kita belum menjadi diri kita yang seharusnya. Tetapi, ketika dibentuk semakin serupa dengan Kristus, kita akan menjadi diri kita yang sebenarnya. Dikutip oleh Sheridan, Korisi, demikian renungan kita pada pagi ini. Ayo kita minta Roh Kudus menguatkan kita dalam menjalani hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk FirmanMu hari ini. Kami mohon Tuhan berikan kami kekuatan agar kami bisa menjalani dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kami pahami dari FirmanMu? Engkau tahu kami banyak kekurangan, tapi kami percaya Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Jaga kesehatan selalu ya, adik-adik. Tuhan memberkati.